hari ini kita bikin tutorial lagi. sekarang kita mau ngasih tahu apa requestan juga nih requestan hijab uh, adat Jawa syari modern. <laughs> oke, okay. langsung aja ya kita lanjutkan tutorialnya. Uh, oke, okay. berbeda dengan yang kemarin kita lakukan uh, untuk hi hijab Adat itu yang pakai tusuk-tusuk, itu kita harus pakai busa. Gunanya untuk tusuk-tusuk, ya. Jadi, kita ada busa namanya. Bentar, aku mau ambil dulu busa kayak gini tuh. Gede kayak gini, banyak kok di tukang Bang-abang tukang, jepitan yang gede kayak gini nanti kita rambutnya tuh dikelilingin sama ini. Jadi, ntar ditusuknya tuh kesini. Oke. Okay? Bukannya okay. mau tabayruci ya, tapi ini untuk kebutuhan Oke. Okay? Kalau nggak mau pakai itu, nggak usah pakai ada. Nggak usah pakai ada, Ya, gitu aja Modern aja, aja. Uh, Modern aja kayak yeah. yang biru itu tuh Atau nggak yang video kita sebelum-sebelumnya ada video kerudung ada berapa tuh Nanti ditonton ya oh, Lalu setelah itu, kita pakai karet. kerudung karet Seperti di video-video uh, sebelumnya, nanti ditonton aja ya Kerudung karet pemasangannya kayak gimana kita mau nunggu lagi Kita siapkan brookat Ini kan modifikasi ya Modifikasi modern gitu Jadi kita siapin brokat. Jadi gua pembalap jalanan Ini <gih> modifikasi <gih> Kayak paes-paes gitu Ini kayak gini ya Kita pasang aja langsung ini ada kelap kelipnya jadi ntar kalau kena lampu tuh bagus. Kirong kirong kirineng, buricak burinong. Jadi kayak paes gitu menyerupai paes. Senyum dong mbak. Juga boleh ada yang menganga menganga begini ya. Nah, mbak ini tuh cuma mengisi kekosongan aja. Setelah itu kita pakai kembang goyang. Kembang goyang. kan jadi dia nusuk gitu ke busanya kalau nggak ada busanya nanti nggak kuat melaitol melaitol melaitol oh, kan okay. <laughs> kayaknya kan <gak nempel. laughs> nggak ditusuk beberapa kali jadi begini. Terus kayak gitu kita pakaiin kerudung aja dulu. Ini kerudungnya yang 75 lima kali seratus Ini kita segitigain di bagian ujungnya aja. Untuk ini. Bagian sininya. <tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. Bagian sininya kita. Lalu bagian panjangnya kita lipat lagi, kita tutup di bagian belakang. Ini uh, pasang busanya itu harus ditusuk lagi sama tusukan deh gitu ya. Kalau nanti dia lagi Jadi, angin tuh kan ini masih ada sisa. Ini kan enggak ketutup banget, jadi kita tutup lagi ke sini, ke sini. Mau ke sini juga, gak apa-apa, ini ke sini ya. Ini nih, biar nggak mati banget. Ini kan hitam semua nih. Kita pakain teh. Ini ya. Jadi ada sesuatu yang bercak birin Seperti biasa kita tancipin ke bajunya ya, biar nggak biar dia kokoh. Oke, setelah itu kita pakaiin mahkota aja. ke Makota bagus kan? Lalu kita pakai veil belakangnya yang gold aja ya biar nggak mati. Jadi buat di karena dia kan nggak pakai melati. Nanti pasti ada yang oh ada juga kayak gitu mbak? I, harus ada ini harus ada ini. Namanya juga modifikasi modern. Tahu kan modifikasi? <laughs> Karena kita kan mau ngambil cri ya Oke okay. Selesai Coba kita berdiri yuk Tuh bagus ya Nah ini gini Yang anggun dong mbak Mbak Ja Mbak Ja -mu. Tuh ya <laughs> Tuh ya Bagian depan yang bener Bagian ini kan nggak kelihatan tuh, nggak ini Jadi kita dulu. kan mau ngasih lihat ininya, nah di bagian depan tutup, bagian belakang tutup sampai sini, oke? Okay? Coba masuk, <laughs> oke? <Okay. laughs> Nanti kita lihat fotonya ya. Yang sudah menonton, jangan lupa dukungannya ya. Subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kalian. Follow Algi Mirtawadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.